bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta tanaman durian dimanapun anda berada di hadapan saya ini adalah durian musangking ya teman-teman Nah durian musangking ini usianya baru sekitar 3 bulan yang lalu tetapi ini sudah sangat lebat daunnya dan batang-batangnya pun sudah banyak membentuk horizontal ya teman-teman Nah tetapi ini ada masalah pada daun Daunnya dimakan ulat ya teman-teman Kemudian penyakit yang lainnya yaitu Di bagian daun ini seperti terbakar Karena sebelumnya ini di atas daun semacam ada kutu putih atau pangkak putih Kalau dibiarkan maka daunnya akan mengering seperti ini di bagian daun Nah kalau tidak diatasi dengan hama daun Nanti maka akan menular ke daun-daun yang lainnya. Untuk mengatasi hama daun, saya menggunakan pestisida Mospilan ya teman-teman. Nah, ini jenisnya cair. Kemudian, yang kedua, insektisida antrakol. Antrakol ini gunanya untuk membasmi jamur pada akar batang serta cacing-cacing di dalam tanah nah untuk takaran obat tersebut siapkan air 10 liter dicampurkan dengan satu tutup botol ini kemudian ditambahkan antrakol cukup satu sendok makan ya dengan takaran air 10 liter ya teman-teman nah karena saya menggunakan tabung seperti ini dengan nanti akan disemprotkan secara manual di dengan cara dipompa maka dengan 2 liter tabung ini saya cukup memberikan cairan hama daun ini hanya seperempat tutup botol saja kemudian antrakol cukup sepucuk sendok makan saja teman-teman nah di dalam tabung ini sudah terisi air 2 liter dan sudah saya campurkan dengan seperempat tutup botol Mos pilan kemudian sepucuk sendok satu pucuk sendok makan antrakol ya teman teman nah, untuk cara penggunaannya cukup kita pompa kita tekan tombolnya akan menyemprot seperti ini nah sebaiknya untuk pemberian obat atau penengannya jangan dikocorkan pada batang nanti akan mengakibatkan Akar daun menjadi panas Sehingga menghambat pertumbuhan Pohon ya teman-teman Bisa jadi nanti malah jadi mati Nah sebaiknya Kita Semprot seperti ini Dan ini dilakukan sebaiknya Di pagi hari pada pukul 7 Karena pada pukul 7 itu Di daun akan Maksud saya di daun Masih ada embun-embunnya ya teman-teman ini cukup ya saya rasa teman-teman sudah disemprotkan dengan merata dan untuk selanjutnya mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa di sekitar batang ini saya berikan pelapah pisang pelapah pisang ini gunanya untuk melembabkan tanah di sekitar pohon, karena ini sudah bulan 6 di musim kemarau, tapi alhamdulillah masih di tahun, ini masih ada curah hujan ya, teman-teman. Nah, pelepah pisang ini mengandung air gunanya untuk melembabkan tanah, sehingga pohon di musim kemarau tidak terlalu banyak kekurangan cairan, dan pelapa pisang ini lama-lama akan menjadi bubuk karena eh, dia akan layu dan membusuk. Nah nanti ini bisa jadi akan diserap oleh akar pohon sebagai nutrisi ya teman-teman Sekian tips dari saya kali ini Jika teman-teman duriannya daunnya keserang hama daun Silakan eh, ditangkal dengan obat hama daun Dengan, secara di, dengan sistemnya disemprot saja jangan dikocor